Oke okay guys, kali ini kita bakal review struk dari Alfamidi. Di sini saya membeli Aqua galon 2 dengan harga 19.900 ya Kalian langsung bisa dapatkan ini, struk di kasir Alfamidi tapi kalian harus bayar dulu guys. nah di sini saya membayar pakai uang 50.000 dengan kembalian 11.000. Kita juga sudah bayar pajak guys, PPN 3.600 di sini. Ini total jadi sudah termasuk PPN ya guys ya. Itu oh ada diskon. Diskon Rp800. Nama kasirnya Megadin. Megadin guys oke okay guys, sekian dulu bye bye